Welcome to channel RMJP. Kali ini gua mereview isi updatean Domino RP versi 1.85. Cuy, versi 1.85-nya dan sudah ada kali 8 speeder. No iklan dan no virus trojannya sudah aman ini. Oke okay cuy, di isi updatean kali ini gua tidak banyak modifikasi daripada aplikasi domino ini karena mengingat memorinya terlalu besar dan ini bisa digunakan dengan memori 100 MB aja. Oke cuy, sebelum seperti biasa ini, di versi 1.85 ini seperti biasa nih kita lihat ada slot tambahan triple tujuh kreasi dan ini super win coy enam m sepuluh win ya dan bisa kita lihat ini untuk tampilan slot 2000 nya untuk slot papa-papa. -pa. Background di dalamnya ini putih enjoy. Oke, okay, kita ke Nah, ini dia untuk slot daripada panda. Dan ini untuk tampilan slot dari 5 drag tune Wow bagus coy Oke, untuk videonya, jangan di-skip -skip, karena password tersimpan di dalam video ini. Dan sebelumnya, kalian harus punya aplikasi share saver untuk menginstal daripada X domino yang telah kalian download. Kalau belum punya share Sport, bisa kalian download di PlayStore, ya coy. Lalu kalian buka, nah, di folder download, nah, kalian ekstrak, ekstrak saja di sini, ekstrak di sini. Lalu kalian masukin password dan langsung install, gitu aja, coy. Oke okay, cuy, gua minta ke kalian agar tonton terus videonya karena passwordnya ada di dalam video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share juga kepada teman-teman agar channel ini terus berkembang.